Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah vitamin bahagia pastinya persahabat ya yang kita dapatkan di channel youtube nya Papa Bilar Sudah di vlog terbaru yang belum mampir silahkan cus ke channel youtube Papa Bilar sekarang juga Karena vlog terbaru vitamin bahagia kita dapatkan ini Papa Bilar persahabat ya Langsung jadi air ART di rumahnya sendiri Aduh, Masya Allah banget ya Ini seru banget, kocak Pokoknya selalu membuat kita bahagia Dan berikutnya persahabat Kita lihat juga vitamin yang kita dapatkan Tuh, terciduk persahabat ya Tertangkap kamera Video persahabat Mobil Abang L Tuh, ini lucu dan Tentunya ini cute banget mobilnya Mobil antik, tetapi ini harganya bukan kaleng-kaleng Wow banget, Masya Allah Mudah-mudahan berkah barokah Dan apapun yang dilakukan Diberikan kelancaran. Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun family Yang sekolah 23 Ada kalimat cancel yang dituliskan Mobilnya Abang L tuh Persahabat ya sekarang Bukan mobilnya Papa Bilar lagi Mobilnya Abang L Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat yang dari akun Anessa Reni382 mengatakan di kolom komentar Abang El udah punya mobil, Masya Allah Masya Allah banget ya Kita doakan saja mudah-mudahan keluarga Leslar Semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak yang mensupport dengan tulus Untuk idola kesayangan kita Dan berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah spesial yang kita dapatkan bapak bilar foto bareng dengan di video 2 persahabat ya. ini luar biasa juga keren banget tentu kita doakan yang terbaik apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan momen foto ini pun direpost kembali oleh akun sabrotingerskeleslar ada kalimat kalsun juga yang dituliskan di postingan ini ini papanya L ya bukan pengganti L Itu persahabat ya. dipaham disimak karena bapak bilar ini papanya Abang El, bukan pengganti Al di sinetron Ikatan Cinta Banyak sekali yang heboh ya Ketika Papa Pilar foto bareng kak Senwi Dodo Yang kita lihat di kolom komentar Tentu banyak sekali tanggapan Banyak respon juga yang diberikan Yang ini dari akun Anggun Rosian Mengatakan di kolom komentar Enggak lah, gak berharap juga kakak gantikan peran Al Apalagi main sama cewek lain bukan bininya Tuh persahabat ya Banyak yang gak setuju juga Bapak Bilar main di sinetron ikatan cinta Dan kita lihat juga persahabat Ada komentar lain dari akun ina.handayani Mengatakan, perang lagi nih sama emak-emak sinetron Aduh, tentunya cute banget ya emak emak Leslor Mudah-mudahan dukungannya semakin kompak dan solid Untuk Bunda Lesti, papa Bilar, dan keluarga besar Dan tentu kita juga masih menunggu kejutan lain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 Oh, oh, oh.